gulung-gulungnya gulung -gulung. bikin sendiri Pak bikin sendiri. dari apa ini dari paralon uh, kalau bila, pesan itu bisa ya bisa kira-kira berapa bisa. kalau seperti ini kira-kira 500an ya. uh, sama gulung-gulungnya gulung murah ya ini murah. Hmm. biasanya kan kalau dari kayu kan berat ya berat sangat berat jadi dari pipa guys dari pipa apa ini paralon ya paralon, paralon guys. kalau ini baling-baling yang paling canggih guys baling canggih. Yang... ini baling-baling ini baling-balingnya baling apa baling-balingnya kipas main-mainan yeah. kok rapi sekali ini ya, tak sendiri atau bikin sendiri bikin sendiri ini berapa kalau beli kayak gini dua an dua ribu ya oh, ya mau orang bikin sendiri susah